You bagus cuman mesti diperbaiki lagi karena ini kan tanah apalagi kalau musim hujan kayak sekarang harusnya dipakein semen untuk menyelamatkan dari hal-hal yang lebih dingin. alami natural untuk rekreasi makan-makan sama keluarga sama pacar apalagi ada lain petikar harga terjangkau lumayan. ya saya kalau kita terutama jalan, soalnya jalan bah. Kalau uh, hujan, kita gak tahu Jadi, orang lagi itu agak bisa Dan keduanya, kalau kita Jadi, kita tidak lanjutkan lagi Kalau kita tempat itu ada sekelompok sampah Jadi, kalau sekelompok sampah ini kita tambah kembangan Tiga kalinya, saya bisa dicumpai kita Kalau bisa, bersihkan Idut utamanya, kita dari sekelompok pemuda ya Yang berkeinginan supaya Bisa kami lebih dikenal oleh orang banyak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 yang selama ini masih dikeluhkan oleh pengunjungnya yaitu masalah ada, ada, ada, ada. terjelas nah, kami ingin jalan uh, aksesnya ini bisa dibangun atau dapat bantuan dari pemerintah lah jadi setidaknya kita dapat bantuan koral atau apa kayak gitu